Analisa USD Swiss Franc tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan USD Swiss Franc secara keseluruhan berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih akan bergerak naik lebih lanjut ke sekitar area 0.93200. Cermati pergerakan USD Swiss Franc jika terus bertahan di atas area 0.92850 karena ada potensi USD Swiss franc kembali bergerak naik ke sekitar area 0.93200, sebaliknya waspadai jika USD Swiss franc berhasil menembus ke bawah area 0.92850, karena ada potensi USD Swiss franc berbalik bearish ke sekitar area 0.92616. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda,